Informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Kita mendapatkan kabar bahagia soal lagu Takdir Cinta Yang mana Alhamdulillah persahabat ya untuk viewers Takdir Cinta ini sudah mencapai 7 juta viewers Masya Allah kabarakallah Suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan untuk kita semua. Alhamdulillah sudah mencapai 7 juta dan masih bertahan di posisi pertama trending, persahabat ya. Walaupun sehingganya begitu ketat, luar biasa. Alhamdulillah tetap optimis, mudah-mudahan bertahan di nomor satu persahabat ya. Yang mana info yang kita juga dapatkan dari l2w.id, ada kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah, Alhamdulillah, Congratulations for takdir cinta 7 juta viewers Lesti Kejora Rizky Pilar. Gaspon streaming terus ya teman-teman, pertahankan di pucuk tuh ya kita, tetap semangat, tetap kompak dan solid, pertahankan branding pertama takdir cinta leslar Masya Allah luar biasa, suatu so, kebanggaan untuk kita semua. Ke kabar berikutnya ada info juga dari Om Izhar yang kuning, Instagram pribadinya kembali mengingatkan untuk acara tasyakuran pernikahan. Dedek Lesti dan Rizky Bilar akan diadakan besok, bersahabat ya, biar jangan sampai lupa. Jangan sampai terlewatkan. Besok pagi, mulai jam 8 pagi di Indosiar, kita akan disuguhkan acara bahagia tasyakuran pernikahan. Alhamdulillah, bersahabat ya. Doakan selalu untuk acara Les Larti besok mudah-mudahan lancar dan tentunya disukseskan amin ya robbal alamin. Ada kalimat caption juga dituliskan oleh Om Izhar. semoga diberi kelancaran dari awal sampai akhir acaranya amin amin amin ya robbal alamin. Tentunya kita tetap kompak dukung doakan yang terbaik demi kelancaran acara tasyakuran pernikahan Dedek Lesti dan Kakak Rizky Bilar. Berikutnya, para sahabat kita lihat juga. Ada sebuah unggahan postingan dari akun Leslie Bilar, underscore Journey, yang mana memposting sebuah postingan tempat ini, kayaknya tempat acara. tasyakuran besok, para sahabat yang perhatikan tentunya yang tahu di manakah tempat ini. Para sahabat, ya masya Allah, tentunya banyak sekali komentar yang diberikan dari para sahabat Leslie nih Tentunya kita lihat dari akun Riri Doce mengatakan di hotel untuk acara besok, katanya tuh. Dan kita lihat juga dari nining Anus Kong mengatakan dalam kolom komentar, pastinya dia hotel untuk persiapan besok. Persahabat ya, doakan saja. Mudah-mudahan acara besok dilancarkan. Dan dimudahkan persahabat ya, doakan selalu yang terbaik. Mudah-mudahan doa baik kita dikabul. Dan tentunya mudah-mudahan bahagia selalu untuk pasangan suami istri Lesti dan Rizky Bilar. Dan selanjutnya juga persahabat terhubungan spesial dari akun tentang Leslar Underscore yang baru sini memposting sebuah postingan di akun Twitter persahabat ya banyak sekali nih akun Twitter dari Fans, fans, drakor, persahabat ya. Yang mana kita lihat, Lenslar Lo bayangin fandom Lenslar Plus BTS bersatu Anjay, rame gak sih? Wow. <guluh> Kalau dikasih kesempatan Kalian pengen BTS collab sama artis Lokal siapa guys? Tuh, persahabat ya, pastinya Pengennya sama Lenslar, yang benar-benar Solid, persahabat ya, kita lihat slide selanjutnya Ada sebuah tentunya komentar juga diberikan persahabat ya Kak gara-gara leslar mulu di TV gua jadi ketagihan dengerin lagu takdir cinta Masya Allah persahabat ya begitu sayangnya juga dari tracker ke leslar persahabat ya bismillah mudah-mudahan selalu banyak orang yang mensupport mendukung buat idola kesayangan kita dan kita lihat juga persahabat ya dari akun g 7 nih persahabat ya fandom Leslar ini emang banyak ya masanya Masya Allah <gif> Ini yang minta di twitter persahabat ya Tentunya gempur terus kita jangan sampai lengah, Pertahankan trending satu di youtube persahabat ya Walaupun saingannya memang luar biasa Tetap kita optimis Mudah-mudahan bisa trending dan pertahan terus persahabat ya dan kita lihat para sahabat, ya jangan sampai tentunya kita ketinggalan kabar dan info selanjutnya soal dedek Lesti dan kakak Bilar. terus stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru seputar idola kita, Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin ini informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.